SRETT SES SRETT Jago banget kan gua Anjay TAK TAK TAK TAK Anjay Jalan sendiri ya NML Ini tayangan ulang gua nih ya Gua ini udah mau salvage coba udah mau save tapi digagalin sama si Johnson ini nih jadi gua aduh sangat sangat tertusuk banget gitu loh savek gua diambil sama tank waduh, waduh waduh waduh waduh waduh ini tayangan ulangnya nih ya tayangan ulang gimana gua mau save tapi nggak jadi sama si Johnson Jangan, jangan jangan kita ikutin tank dulu ya soalnya gue belum jadi gue belum jadi di gue butuh cover cover perlindungan dari si tank tank tank tank tank tank kita ambil truk trek truk trek kita hampirin dulu si Johnson yang lagi warna kita bantuin waduh waduh waduh waduh waduh gue mau diculik Balik balik balik dulu darah tinggal sedikit Musuhnya gak mau maju waduh gesek aja sama si Diam Diem dulu disini nih Diem diem diem diem bye diem bye Diem baik, bye tunggu tunggu tunggu tunggu Set, set, set, serang, udah, udah setengah, tinggal langsung serang, bread, bread, bread, bread, bread, bread, bread, bread, bread, bread, bae, bae, bae, si bae, gua bae, ya ya meninggal <laughs> sorry bae, gua bae, sengaja gua bae, tahu coy bae, si Leslie. Hmm, Turkle, turkele lagi. Ngecengnya belagu banget. Uh, no. Tabrak sama si Johnson. <laughs> Sekarang nih tinggal dua kali besetan doang sama gua tadi. Mrs. sus, les-les Aduh gua kena ciduk si Lesley langsung setengah lu darah gua bahaya banget itu si Lesley si langsung setengah darah gua push, push push push push push tower dapet tower satu <coughs> sirot oh. Cheers enggak share, dapat reward dapat reward dapat skill maya kemana lu woi ini gua ngikutin sisul ya motor muter-muter mister si maugang sisul namanya mister si maugang tunggu musuh datang nah ajar langsung <kuh dengan k Whatsapp> Waduh sih dia itu maju Udah meninggal dia Waduh itu tanya Gua maju terlalu maju sih teng, Wah kan enggak kan? nih. Ya ya ya wah untungan disisukan ganganin kepala Wah Chang waduh, waduh dikiranya Chang sendirian di rot hayul mau ngapain rot ayo ayo ikut gue malu kan farming dulu aja kayo meninggal kan lu eh bentar hm, hmm oh anjing gue tuh langsung meninggal Seret, seseret, jago banget mbak. Kan anjay, tek-tek-tek-tek, anjay. Jarang sendirian, enak eh, coy. Waduh aduh malah balik lagi lu malah kocak lu malah kocak. Eh, uh. cowok yang lah terlewat kan jadinya gua oh waduh waduh dua waduh waduh waduh, waduh. wihs kagak kena hampir aja gue ter kill Allah si Leslie hal oh, ini tuh si jelasnya hmm Nah. hmm ih alah ikut cuy ikut ikut ikut Gue baru mati sekali tuh udah ngetek enak mati sekali teng teng teng teng teng Hmm. Waduh, salah nabrak dulu ya. Kocak lu ya. Aduh, alah, gimana ini Kroyok kan, alah, alah kan kocak nih. Si dolsonnya nih. ini si Sunya lumayan jago nih ya, baru tinggal dikit, dia maju, bayangannya keluar, blom, blom, blom, blom, blom, blom. Nah, itu jawa luar biasa. tapi ini si Leslie nya datang nih, plus sekali lagi, plak, Tinggal nah di sini gue lagi nunggu. Nunggu, nunggu momen-momen yang sangat berharga Wuuuuh Satu Dua Seret Tiga, empat uh, Silahkan satu lagi Iy, Sampai ke kampret si Johnson gagal save ini eh, gila si Johnson ya kurang ngajar dia Shafek gue diambil apa lo malah diem-diem lo aduh save gue diambil sama si Johnson aduh Huxing bala BRB Wah, ditabrak langsung. nabrak berak diloncong, nyonton dari diloncong. Sono bro, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, begitu aja untuk video kali ini. Subscribe, terima kasih. See you.